Mana kita guys? <gulakan> mana kita nih? Mana kita nih guys? Jangan ke sana guys? Mana kita nih? Jangan ke sana, licin. Licin. Licin, licin, licin. Udah mandi, mandi orang tu. Orang tu lagi mau buat apa? Mana dia guys? Jangan jalan dulu. Iya guys? Kita di mana nih guys? Hmm? Di mana kita nih guys? Oh? lari. Jatuh-jatuh. <laughs> uh, uh, uh. Kabur. Kabur. Jangan lari-lari, jatuh. Adi, takut, takut apa? Ayah, Itu. Ini saya mana? ini hmm? <laughs> Nah, jatuh-jatuh dikin. Sini. sini. Mana kita, guys? Ya, ini apa yang nanti jatuhnya Mana ya, guys? Mengapa takut? Mengapa takut? Apa takut? Iya, foto, nih, foto. Nah, foto, guys. Mana kita kita nih, guys? Di pantai, yang dari lari, licin-licin mana dia guys? Yang dari licin-licin, licin-licin, lihat licin. eh, jatuh nanti. Baik, lihat, tengok lautnya tuh, guys. Apa kemana kita, guys? Mana nih? Tengok pinggir kita, ikan kita, ikan mana ikannya itu? Uish, ada batunya, ada ikannya tuh Mama ikannya. Itu di bawah. Mau ah. Iya. Jangan nanti kena perangkitan nih. Ayo, ikannya. Jongkok, jongkok, jongkok, jongkok. Ha. Sendiri. Tuh sendiri. Jangan lari-lari. Oh. <laughs> nah, itu lari kucing. Nah, itu lari kucing. Nah, itu ada kucing tuh. Oh. Kucingnya kita mandiin. Kucing di mana? Ada loh. Ya. Hmm, dia curi Guys. Mancing apa, Guys? Nah. Hmm. Mancing apa? Dilan. Ayo oh, ikan ikan. Ayo oh, ikan Ayo ikan ikan. Ayo oh, ikan ikan. ikan, ikan. ada sih. Mana ikannya sih? I ikannya mana nih? Mana ikannya? Ik ikannya kita mancing nih. Mancing. Mancing apa, Dilan? ini ya, apa? Mana? Sini aja yuk. Teti licin tuh. Ikan-ikan. Ikan. Ikan-ikan. Dimana kita nih, guys? Di pantai nih. Di pantai apa? Pantainya banyak apanya? Teti licin, guys. Mancing apa? Mancing apa, Dilan? Hmm? Ngancing apa? apa? Itu gak ada, sini tinggi tuh, gak bisa Tinggi, tinggi Gak bisa tuh guys, sini Tinggi tuh sini, sini. Sini, Tinggi tuh. Sini, sini Sini, udah Kita tirikin guys Ngancing apa guys? Mancing apa? Mancing apa? Hah, Dilan mancing apa? Coba cerita dulu. Mancing apa? Ikan apa dipancingnya? Ikan yang kemana nih? Ikan yang kemana nih? Kemana ikannya? Ikan kemana nih? Kemana ikannya? Kok, kok, kok, kok, tiga bang. Ah, mama, mama, Dengar, oh, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, nih. mama, mama, Adik Mancing nih. Sini-sini guys, kayak sini ya. Adi mau pipis. Pipis lah, coba pipis dulu. Jangan lari guys, jatuh. Adi mau Jangan lari kuat, jatuh dia. Nak boleh lari. Lari, lari. Lari, lari. Lari, lari lagi. Nak mau ya, pulang aja kita. ke lari tuh. mana ikannya ya. perahu tuh. Wah, Weesh, perahu. guys. Tengok perahu sana tuh. Tengok perahu guys. Ada ikannya, guys. Ada ikannya di lantai. Oke, guys, apa kucing? Kucing kita mau pulang, guys. Di dalam, pulang dulu. Dari Dilan besok pancing lagi. Mau mancing lagi? Ada mau mancing lagi? Ya, coba kayak gila. Mana pancingnya tadi, guys? Kita uh, semutnya Kamu bisa Besok kita mancing lagi guys. Besok mancing lagi kita. Mana harimau nya? Ayo. Cara bilang? Gimana? Kita bagaimana? Apa bilangnya? Kita pulang. Kami pulang dulu ya, bilang. Kami pulang dulu ya. Dedek Dilan mau tengok laut satu lagi nanti, bilang. Cepetan dulu. Cepetan dulu. Iya, karena nanti kau tengok lagi satu lagi. Dedek Dilan -dede pulang dulu ya, bilang. Iya. Ya. Oh bilang, Dedek Dilan pulang dulu ya, bilang. Iya. Oh. <laughs> Kemana lagi kita, guys? Eh, eh, eh, jarak, guys mana lagi tak guys? ayo kita pakai batu udah kita pulang ada pohon ada laut ada-ada pohon ada apa lagi? ada-ada ada apa lagi? ada ada-ada boleh ada. lah. ada apa lagi? Ada, ada, ada. Ada apa lagi? Ada apa lagi? serang laba-laba ada -laba. adik ulut. Nah, ulut. Ayah, Dih, dulu ya dinosaurus gang ke dulu ya besok jumpa lagi ya nah, besok jumpa lagi ya dengan adik Dilan dengan adik Dadah, dadah, dadah, aduh, enggak ada tahu itu.